assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam berjumpa kembali dengan mata laut memandang, memandang sejauh dan seluas samudera. samudera dan kebutuhan hari ini kita kedatangan tamu istimewa di podcast kita kali ini beliau adalah bapak kepala kantor KSOP kelas 1 Banjarmasin ya. tentunya tidak asing lagi bagi kita semua beliau adalah Dokter Hartanto Mhamra, -E. Pak Hartanto, iya, atau saya panggil biasanya Pak. kalaunya kita suka manggil Pak Kasop boleh baik. Jadi, kita, saya panggilnya nanti Pak Kasop Pak boleh karena ruangan ini juga sudah kita sanitasi dan hmm, sudah mengikuti protokol ya? kesehatan. Ya. Mungkin alangkah baiknya sebelum kita mulai obrolan kita, kita lepas maskernya. Buka, okay. kita buka maskernya, udah. Biar lebih rileks ya kan? <laughs> Satu <laughs> rilek yang jelas sama-sama udah vaksin ketiga gitu. Sudah vaksin ketiga, Pak. Jadi ah. kita aman. Udah aman. Baik, untuk ke tema inti, tentunya hari ini kita membahas mengenai kesiapan dari KSOP kelas 1 Banjarmasin dalam menghadapi waspada arus Mungkin ya, Bapak bisa menjelaskan, Pak, dari persiapan-persiapan ini. KSOP kelas 1 Banjarmasin pada prinsipnya sudah boleh dikata siap Jadi sejak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Menyampaikan waspada arus mudik Betul. Ya, Tentu saja Pak Menteri kita Pak Menhub juga sudah memerintahkan kepada kita semuanya di daerah atau hmm. Di unit pelaksana teknis kayak kita semua ini ya. Untuk mempersiapkan Pak Dirjen juga sudah mengeluarkan Instruksinya yaitu Instruksi nomor 1 tahun 2022 Tentang bagaimana persiapan Arus mudik di tahun 2022 ini Nah hmm. Di Banjarmasin sendiri, sebagai informasi besok sore, Aha. tepatnya tanggal 12 April 2022 ini, jam 14.00, kita akan undang seluruh, seluruh stakeholder yang terkait dengan uh, penanganan arus mudik tahun 2022. Hmm. Yang terdiri dari TNI, Polri, kemudian dari Dinas Perhubungan dari stakeholder mm -hmm. kemudian juga tentu organik kita kekuatan di KSOP kelas 1 mm -hmm. besok kita akan ketemu kita akan bahas bagaimana persiapan kita terhadap uh, arus mudik tahun 2022 ini mm. jadi kalau untuk sisi keamanan dan ketertiban sudah ya, kita ready, melibatkan ya, ya. TNI Polri nah, jadi untuk sektor membangun. keamanan ya, ya. dan juga mungkin melibatkan pemerintah daerah tentunya ya, ya pasti Pak saja ya daerah itu tuan rumah, rumah kita ya, baik-baik Baik. mengenai keamanan dan ketetipan tentunya sudah dipersiapkan, ya. nah sekarang kita mengarah ke bagaimana sih menyikapi pak hmm. menyikapi lonjakan penumpang ya. dari sisi, kita memprediksi dulu pak, ya. prediksi awal untuk lonjakan penumpang tahun ini hmm. tentunya beda ya pak dengan ya. yang kemar kemarin, kemarin kan covid 2 tahun ya pak, <laughs> nah jadi ya. gimana nih pak untuk ya. sampai sendiri Kalau saya melihat trennya ya tahun 2020 hanya sekitar 5000 penumpang hmm. Lalu di 2021 mungkin hmm. masyarakat sudah mulai paham soal pandemi ya, yeah. meningkat itu waktu itu, sekitar uh, 15.000 penumpang. Lalu, untuk tahun ini prediksi kita itu meningkat sekitar 40% ya, jadi hmm. menjadi sekitar 21.000 21 penumpang, penumpang untuk ya, tahun ya. ini jadi, ya. udah, udah 20%-an lebih Enggak, ya, 40%, 40%, 40 ya? 40% ya, ya? 40%, Waduh, 40 lumayan Pak, yeah. jadi sesuai dengan secara global ya global, secara global di, gitu, prediksi ya. itu 40 baik jadi kenaikan penum, prediksi kenaikan penumpang tentunya harus diimbangi dengan kesiapan armada pak oh iya betul jadi armada yang tersedia di Banjarmasin sendiri untuk kota lautnya seperti apa ya kita ada empat armada di mana empat armada itu hmm. e, dimiliki oleh dua operator hmm. yaitu DLU dan PLS hmm. dari empat armada itu kalau semuanya nanti full load satu hari bisa menampung 2.038 penumpang kira-kira segitu. Itu tentunya kalonya 42 armada dari satu operator terus dua kalau dua operator 4 armada Empat ya, armada ya. Itu setiap hari tiba nih, Pak atau gimana Pak? Iya kita akan ada dua call sebetulnya dua mm -hmm. kali call ya. Dua call. Uh, setiap armadanya ada yang 300 ada yang 500 ratus mm -hmm. Nah tapi kalau empat-empatnya bisa 2.000 lebih 2.000 bisa ya. mengangkut 2.000 ya. penumpang ya Pak ya? Ya, betul. Baik, dan dari sisi angkutan lautnya sudah ya. tersedia 4, ada kemungkinan nggak Pak hmm. dari prediksi itu bisa penambahan lagi atau ya. dispensasi kapasitas penumpang Ya sebetulnya gini, rencananya kan satu hari ada dua kapal ya hmm. kalau toh nanti sekiranya sudah nggak menampung ya saya akan minta bantuan Operator untuk menurunkan empat empatnya misalnya hmm. kan gitu gitulah. Tetapi kalau empat empatnya pun juga Enggak cukup lagi karena eh. prediksi kita ini kan bisa jadi melonjak lagi ya. Saya akan tentu lapor ke pimpinan di Jakarta lalu koordinasi mau ada dispensasi penambahan armada kan gitu. hmm, Baik. Tentunya kita masih terbuka ya Pak untuk penambahan ya, ya, ya, itu. Ya. Tentu kita akan komunikasi hmm. terus dengan pimpinan. Ya. Baik. Nah, uh, armada kiranya sudah dipersiapkan. Hmm. Baik jumlah armada yang akan melayani. Ya. Terus uh, sterilisasi di armada itu sendiri, kesiapannya. Ya. Nah ini terkait mengenai bagaimana sih cara mendapatkan tiket oh. tiket kapal laut ini Pak. Masyarakat. Apalagi ya. ma sekarang ini event-event besar Pak. Ya. Apakah sudah dengan mudah atau mungkin ya. dia harus datang-datang ke pelabuhan, menjadinya seperti <laughs> ya. apa Pak. Ya, ya jadi sebetulnya masing-masing operator sejauh yang saya tahu mereka sudah ada agen-agen yang ditunjuk hmm. resmi ya untuk mendapatkan tiket-tiket itu. Tetapi kalau tidak di era sekarang ini sebenarnya mereka juga menyiapkan aplikasi. Hmm. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, tetap di rumah buka aplikasi bisa booking tiket kapal. Tapi kalau ]nya... memang ada juga maaf nih masyarakat yeah. yang candera enggak paham soal bagaimana uh, aplikasi itu ya. Yeah. Ya bisa saja langsung ke agen-agen yang resmi tentu saja. Jangan percaya sama calo kan itu. <gifat> <gifat> <gifat> <gifat> Kalau agen-agennya di pelabuhan juga ada. di ada pelabuhan ya, ada. Di tempat strategis juga ada. Langsung ke enaknya eh, itu langsungnya ke operator kapal itu sendiri ya, ya, perusahaan ya, ya. yang di perusahaan. Iya, mereka udah muncul agen, sendiri. agen sendiri. Ya, betul. betul. Baik. Untuk mendapatkan tiket penumpang sudah begitu mudah. Ya. Dan di pelabuhan itu sendiri, Pak. Tentunya kak penumpang nantinya frekuensinya lebih banyak ya. Iya, iya. Kesiapan dari terminal itu sendiri, Pak. Iya, kita apa? punya terminal ya hmm. di Belindu maksud saya sudah punya terminal penumpang hmm. dan e, di situ nanti kita dirikan posko juga hmm. dan posko itu akan kita jadwalkan seluruh e, personil yang kita mohon kita tunjuk nanti untuk selalu berjaga di sana untuk membantu kelancaran daripada arus mudik ini. Hmm. Nah untuk terminal penumpang tentu sudah kita persiapkan segala sesuatunya termasuk di sana nanti. Uh, bahkan mau rencana ya, ada juga ya. Uh, yang belum poster ya, hmm. atau vaksin yang ketiga kita akan dirikan juga. Jadi, ada layanan, ada untuk layanan vaksin, untuk vaksin, ya vaksin yang, ya, yang ya. ketiga ini mantap sekali, dia, Pak. dari mungkin dari TNI, dari kepolisian, dari yang lain juga mau mendirikan situ. Kita akan dukung lah. terbuka ya, Pak ya, kita, terminal ya di, di sisi ya. lain, ya, tentu itu, kita akan jaga ketertiban mereka hmm. selama di terminal supaya juga tetap prokes. Gitu ya, berat tentunya ini pelayanan di pelabuhan luar biasa ini ya. ya, ya. ya. Jadi bukan hanya untuk di luar luar pagar aja untuk mendapatkan vaksin ya Pak di luar pelabuhan ya, ya, di dalam kan. juga sudah menyiapkan. Ya. Itu kalau boleh tahu Pak se posko hmm. ini nanti didiri, dipersiapkan dari hamin berapa? Oh ya, ya. Ya jadi gini uh, besok sore kita rapat hmm. lalu tanggal 17 kita sudah mulai ngepos di sana. Hmm. Jadi 17 April sampai 18 Mei. POSCO okay. itu akan kita fungsikan, kita dirikan dan kita fungsikan. Mm -hmm. dari H-15 dan H-15. Mm -hmm. Ada proses pemeriksaan kesehatan lagi, Pak? Di... Uh, Oke, okay. jadi prinsip masyarakat itu kan bagi mereka yang sudah vaksin komplit uh -huh. lengkap, Ya, mereka tinggal langsung ngomong saja nanti. Kadar. Tapi kalau masih dengan menunjukkan bukti, ya, Pak iya, ya? Tentu, bukti saja. Bukti. ya tentu saja, iya tentu saja nanti akan kita cek. Mm -hmm. Nah, kalau yang belum lengkap, kita sudah kerja sama dengan operator, mm -hmm. ya harus vaksin dulu. Ah, iya, yeah. booster itu misalnya. Nah, tapi kalau tetap juga belum ada kesempatan vaksin booster, mereka harus rapid test uh -huh. yang bisa berlaku tiga hari, ya ya yeah yang BCR nya antigen itu atau bahaya, antigen satu ya. hari kalau antigen hmm. satu hari yang BCR tiga hari okay. kita akan lakukan itu baik tentunya bagi yang masih belum memenuhi persyaratan vaksin ya, ya yang tadi ya. ditetapkan ya. harus tiga kali tiga, tiga kali vaksin <laughs> <laughs> kalau tidak silahkan BCR atau antigennya <laughs> ya. baik saja dari awal persiapan sampai dengan nantinya proses pengawasan dan pengendalian di lapangan, ya. ya Pak, ya. ya sudah dipersiapkan begitu matang, ya. dan kita semua berharap pada kegiatan penyelenggaraan angkutan laut lebaran ya. di tahun ini bisa berjalan dengan lancar, ya. dan untuk kegiatan keamanan dan ketertiban juga bisa berjalan terjaga dengan baik, Ya, baik, Pak. Uh, terima kasih banyak atas kehadirannya di Mata Laut ini karena Mata Laut ini memandang itu sejauh dan seluas, seluas Samudra. <laughs> Jadi begitu banyak yang akan kita bahas Pak terkait Untuk. mengenai kegiatan ya Terima kasih. Mudah-mudahan mudik tahun ini lancar. Ya. Mau dukungan seluruh masyarakat dan juga tentu kita laksanakan arahan pimpinan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan buat masyarakat Pak? Oh iya, jadi khusus kepada masyarakat menghadapi mudik kali ini harus tetap progres ya. Kemudian bahagia saja, happy saja untuk mudik tahun ini. Insya Allah negara hadir di tengah-tengah kita semuanya melalui kementerian perhubungan. Pak Menteri tidak henti selalu memberikan arahan kepada kita semuanya untuk melayani seluruh masyarakat supaya bisa melaksanakan mudik ini dengan tertib dan aman serta nyaman